Halo semuanya, kita kembali lagi. Video kali ini kita akan bahas tentang hasil dan jadwal pertandingan Liga Eropa 2022-2023 beserta daftar top skor sementara dan daftar top assist sementara. Berikut hasil pertandingan Liga Eropa tahun 2023. AS Roma menang 1-0 melawan Bayer Leverkusen. Di pertandingan selanjutnya, Juventus bermain imbang melawan Sevilla dengan skor satu sama. Berikut daftar top skor sementara Liga Eropa tahun 2023. Victor Boniface dan Marcus Rashford sama-sama mengoleksi 6 gol. Santiago Jimenez 5 gol. Yosef N. Nesri, Lorenzo Pellegrini, Vitor Oliveira, Paulo Dybala, Angel Di Maria, sama-sama, 4 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Eropa tahun 2023. Lorenzo Pellegrini, Lav Lapoussin, Tebi Teuma, dan Evander, sama-sama 4 assist Tami Abraham, Bruno Fernandes, Juan Miranda, 3 assist. Berikut, jadwal pertandingan Liga Eropa League ke tahun 2023, Jumat, 19 Mei 2023. Sevilla versus Juventus, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di SCTV, dan video. Pertandingan selanjutnya, Bayer Leverkusen versus AS Roma, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di SCTV, dan video. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Eropa tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini.